Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back semua channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah melakukan tombol subscribe, like dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat dan tentunya harus masih semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan hidup hari ini yang sedang kita hadapi. Oke okay guys, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ke kalian bahwasannya. Deretan aplikasi yang akan kita sebutkan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang baru saja dipublikasikan, dan kalian harus tahu dan langsung cek saja apabila nanti ada salah satu di antara aplikasi-aplikasi yang nanti yang kita sebutkan ini adalah aplikasi yang sedang kalian pakai. Maka, fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal, pinjol yang tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah dan mereka tidak terdaftar di OJK dan mereka tidak terkoneksi ke slick OJK atau mungkin bechecking. Udahlah Bang, langsung saja. Apa sih nama-nama aplikasi pinjol ilegal terbaru pada hari ini? Nah, kalian bisa melihat daftar aplikasi pinjol ilegal terbaru Rabu 4 Januari tahun 2023. Cek langsung aplikasinya. Yang pertama adalah aplikasi dana segera. Dan yang kedua adalah aplikasi pinjaman tunai dan yang ketiga adalah aplikasi daun hijau dan di urutan keempat adalah aplikasi kredit cepat dan yang kelima adalah aplikasi pinjol kami di urutan keenam adalah aplikasi digi pinjam dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi vindaya namun ini dicatut oleh aplikasi pinjol ilegal kalau untuk yang findaya asli itu masih ada terdaftar dan berizin di oj JK Dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi Dana Sayang dan di urutan kesembilan adalah aplikasi 7 Pinjaman. Di urutan ke-10 adalah aplikasi Uang Beruntung dan di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Saku Penuh. Di urutan ke-12 adalah aplikasi Simpan Uang dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Suasana Hijau. Di urutan yang ke-14 adalah aplikasi Pinjaman Tepu dan di urutan yang kelima belas adalah aplikasi isi cash, dan ini dicatut oleh aplikasi pinjol ilegal. Nah, kemarin gua ada dapat laporan, katanya dia juga pengguna aplikasi isi cash, dan gua ini juga baru tahu ternyata dicatut oleh aplikasi pinjol ilegal. Kemarin gua ngejawab. Kalau aplikasi Easy Cash itu masih terdaftar dan berizin di OJK Namun lagi-lagi aplikasi pinjol ilegal mencatut nama-nama aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK Nah hari ini masyarakat menjadi bingung Loh bang kemarin ini, ini, ini segala macam Dan ternyata aplikasi pinjol ilegalnya lah yang mencatut nama-nama aplikasi pinjol legal OJK Lanjut, di urutan yang ke-16 adalah aplikasi Dompet Mudah dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Dompetku. Di urutan ke-18 adalah aplikasi Never Dompet. Lanjut untuk di urutan yang ke-19. Nah, kira-kira dari 1 sampai dengan 18 tadi ada nggak yang sedang kalian pakai? Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan yang ke-19 adalah aplikasi Superdana. Dan di urutan ke-20 adalah aplikasi dana Pratama Dan di urutan ke-21 adalah aplikasi dana ribu. Di urutan ke-22 adalah aplikasi duit aman. Ya, yeah, kalau punya duit memang aman. Tapi kalau nggak punya duit, ya gelap, gulita dan dunia ini. Lanjut untuk di urutan ke-23 adalah aplikasi dana kita. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi pinjaman online. Wow. Wow, wow! Dan di urutan yang ke-25 adalah aplikasi pinjam mudah, dan di urutan ke-26 adalah aplikasi pinjaman plus. Di urutan ke-27 adalah aplikasi rupiah lagi, dan di urutan ke-28 adalah aplikasi kapal selam. Wah, dan di urutan ke-29 adalah aplikasi 360 pinjaman. Nah, ini kan menyerupai, menyerupai dengan aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang legal OJK itu 360 kredit, namun mereka... Meng Awali nama aplikasi mereka itu Dengan nama yang legal OJK 360 nya Lanjut untuk di urutan ke 30 adalah Aplikasi pinjaman cepat Dan di urutan ke 31 adalah Aplikasi Oranye Di urutan ke 32 adalah Aplikasi Tunai Kilat Dan di urutan ke 33 adalah Aplikasi pinjaman cepat AK Dan di urutan ke 34 Adalah aplikasi sumber solusi Terdepan Lanjut, untuk di urutan ke-35 adalah aplikasi pinjaman aman. Dan di urutan ke-36 adalah aplikasi pinjaman petir. Nah, ini bolak-balik udah gua rilis ya. Ada nggak yang sekarang sedang memakai aplikasi pinjaman petir ini? Itu aplikasi pinjol ilegal ya, guys. Dan di urutan ke-37 adalah aplikasi harimau kecil. Di urutan ke-38 adalah aplikasi tunai red. Saat dan di urutan ke 39 lagi-lagi aplikasi pinjol ilegal ini mencatut nama-nama aplikasi pinjol legal OJK. Rupiah cepat itu yang aslinya itu legal OJK ya. Namun dicatut coba cek aplikasi yang kalian gunakan untuk di aplikasi rupiah cepat ini. Kalau yang masih legal OJK itu kalau gua nggak salah warnanya warna biru. Kalau di awal kita pengen login ya kan? Lanjut untuk di urutan ke 40. Adalah aplikasi dana aman, dan di urutan ke-41 adalah aplikasi dana cepat, dan di urutan ke-42 adalah aplikasi pinjaman cepat, di urutan ke-43 adalah aplikasi dompet emas, dan di urutan ke-44 adalah aplikasi BOOM PT. Di urutan ke-45 adalah aplikasi Siput Energy, dan di urutan ke-46 adalah aplikasi telur rebus. Di urutan ke-47 adalah aplikasi Dunia Saku dan di urutan ke-48 adalah aplikasi Bantu Cepat Pinjaman. Di urutan ke-49 adalah aplikasi Pinjaman Guide dan di urutan ke-50 adalah aplikasi Kredit Tunai. Di urutan ke-51 adalah aplikasi Dana Darurat dan di urutan ke-52 adalah aplikasi Tunai Cair. Di urutan ke-53 adalah aplikasi Pinjaman Kredit dan di urutan ke-54 adalah aplikasi uang data. Di urutan ke-55 adalah aplikasi Mari Pinjam. Dan di urutan ke-56 adalah aplikasi Kredit Muda. Di urutan ke-57 adalah aplikasi Super Rupiah. Dan di urutan ke-58 adalah aplikasi Dompet Kilat. Di urutan ke-59 adalah aplikasi Pinjaman Soto. Di urutan ke-60 adalah aplikasi Dompet Kilat. Lanjut, Bang. Masih banyak, Bang? Enggak. Ini ada sekitar 12 terakhir aplikasi Pinjol yang ternyata ilegal lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi Easygo dan di urutan ke-62 adalah aplikasi berikan dana di urutan ke-63 adalah aplikasi tunai boom dan di urutan ke-64 adalah aplikasi dana boom di urutan ke-65 adalah aplikasi kredit penuh dan di urutan ke-66 adalah aplikasi dirupiah di urutan ke-67 adalah aplikasi kilat cash dan di urutan ke-68 adalah aplikasi selamat cash di urutan ke-69 adalah aplikasi Cash Wallet dan di urutan ke-70 adalah aplikasi pinjaman Hoki. Di urutan ke-71 adalah aplikasi Dana Impian dan di urutan ke-72 sekaligus aplikasi pinjol ilegal yang terakhir adalah aplikasi dana ceria Oke okay, baik jadi itulah tadi ya deretan 72 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal dan sepertinya aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan ini masih banyak banget ya berseleweran di aplikasi playstore kalian Nah kalian juga harus lebih jeli lagi untuk memilih dan memilah aplikasi pinjol apa yang hari ini ingin kalian gunakan jangan sampai nanti tertipu-tertipu lagi bahwasannya aplikasi si pinjol ilegal hari ini sudah pasti tenornya cuma 7 atau mungkin 10 hari dan sebelum 7 atau mungkin 10 hari mereka tuh udah maksa-maksa kalian untuk mencari dan membayarkan semua hutang yang ada di aplikasi mereka dan pastinya kalau yang ilegal ini sudah pasti akan mempertaruhkan nama baik kita mereka akan menyebarkan data mereka akan mempermalukan kita mereka akan meneror dan menghabisi semua nama baik yang sudah kita bangun puluhan tahun Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.